Halo, guys! Assalamualaikum. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam dari saya, Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat. Uh, kali ini, uh, Ratu Bidadari ingin eksplor uh, untuk pemburuan perburuan bering petuk atau bambu unik yang tidak lazim atau di luar nalar kelaziman dari pohon pring atau pohon bambu tersebut ya siapa tahu nanti kita dalam pemburuan perburuan dalam artian pencarian habis ini kita menemukan pring petuk atau bambu petuk siapa tahu nanti dapat rezeki dan bisa kita maharkan, bisa kita jual dan bisa kita undang Mas Paul Hendrawan Master Bambu Petuk Oke, okay, kita telusuri, kita berburu, ikutin terus perjalanan Ratu Bidadari TV, oke? Okay? Oke okay guys, kita mulai start untuk perburuan bambu petuk Semoga ada rezeki, siapa tahu nanti bisa kita dapatkan Kita jual, gak usah miliaran intinya is, cukuplah lah lah kalau kita dapat Nah kalau ini adalah jenis spring jawa atau bambu jawa yang di depan kita ini ini adalah bambu-bambu jawa Tuh. yuk kita telusuri dari bawah sampai atas kira-kira ada enggak bentuk-bentuk dari bambu tersebut yang nyeleneh yang aneh gitu loh Nah, kayaknya nggak ada ya guys mungkin kita bisa geser ke tempat lain coba kita review mungkin kita harus mendekat ya kita harus mendekat ya dibantu ya buat teman-teman ya buat sahabat-sahabat ratu bidadari dibantu kalau kalian melihat ada bentuk atau sosok bambu yang tidak lazim bambu yang aneh atau unik kalian bisa komen di kolom komentar kalau ada bambu-bambu yang aneh dalam video ini siapa tahu mata saya penglihatan saya kelewatan mungkin teman bisa tahu itu ini namanya Pringori ini ya, lihat. Yuk kita telusuri lebih dekat lagi, lebih dekat, lebih dekat dan lebih dekat. Siapa tahu ada dan rezeki. Ya buat teman-teman juga dilihat ya. Siapa tahu mata saya penglihatan saya kelewatan. Kalau ada sesuatu yang aneh, yang unik, bambu unik, ya entah itu bambu patilili, bring petuh, bring sukmo, atau apa, coba kita dari bawah, kita review. Sepertinya kita harus ganti, kita harus geser ke sini. Wow, wow, ternyata ada guys, ada sesuatu yang nggak lazim ini. Ini, ini ada bambu yang nggak lazim, jadi ke bawah. Bisa dilihat bambunya ke bawah, ya. Bambunya ke bawah ini guys apa rosnya ini ke bawah, ya. Pada dasarnya kan, e, ros itu kan ke atas ini ya, ke atas atau ke samping ke sini ke atas. Cuman ini ke bawah. Tapi ini di atasnya nggak ada, jadi nggak ketemu petuknya ini. Kita ke atas, siapa tahu ada. ini bambunya berlubang bolong-bolong sampai pecah itu mungkin saking tuanya ya guys. ini bung rebung ya ini bung biasanya yang dibuat masak-masak itu ini namanya rebung atau bung ini bisa dimasak bisa di atau dibuat sayuran ya dan ini dijual juga laku apa jualnya kilonan Tuh. ada enggak ya ada enggak ya ada geser ini juga agak unik guys e, bambunya agak unik ini jadi e, teksturnya bambu ini agak miring apa-apa ya bengkong ya biasanya kan bambu itu kan lurus ini agak bengkong dikit jadi agak ada nilai keunikan, nilai ketidak laziman atau kelangkaan ini yang kita lihat ini, guys. Ayo teman-teman ya harus yang teliti ya matanya teliti ya. Siapa tahu nanti aku kelewatan kalau ada bambu petuk bambu yang agak unik lah intinya. yuk kita geser kita geser kita geser kita geser kita coba masuk lebih dalam lagi ini agak curam soalnya kita di curah atau di barongan barongan itu bahasa jawanya guys tempat saya namanya ini barongan kalau bahasa Indonesia-nya itu rumpun bambu Atau hutan bambu, yuk kita cari-cari, cari-cari, cari, cari, cari, cari. Apakah ada, guys, mencari bambu petuk atau bambu yang agak nggak lazim, bambu yang di luar akal, di luar nalar, yang intinya tidak sesuai dengan apanya ya lazimnya ya ibaratnya ada sebuah bentuk-bentuk keunikan gitu loh. Itu pun juga enggak enggak gampang ya, susah gitu loh. Kita carinya susah gitu loh. Jadi rezeki-rezekian, guys. Kita cari bambu petuk itu rezeki-rezekian dan itu pun enggak segampang nyarinya itu enggak gampang, makanya Harganya mahal gitu loh, harganya mahal banget karena memang ya itu tadi langka gitu loh. Ini saya masih cari-cari, siapa tahu masih ada babu petuk. suasananya enak guys asri uh, soalnya tadi malam kayaknya habis hujan ini jadi hijau banget Oke okay guys uh, saya udah mencari cuman belum rezeki semoga nanti next kita bisa dapat uh, pering petuk atau bambu petuk dan bambu unik yang lainnya jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV like, komen, dan share dan tetap ikuti update terbaru Ratu Bidadari TV di kanal YouTube Ratu Bidadari TV dan mungkin saya juga nanti akan review-review pusaka-pusaka uh, dari keris, mustika dan tombak-tombak dari era kerajaan dan para wali oke, salam warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu, rahayu, rahayu salam dari saya Ratu Bidadari, Dukun Kondang, Idola Sejuta Umat.